Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku kembali lagi dengan saya, Didi Rosadi dari Derosal Otomotif Pertama-tama, bos saudara, semoga di hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran usaha Keselamatan Dijauhkan dari segala marah bahaya maupun kecelakaan Amin ya Allah, Rabbul Alamin Sebelumnya kita bersalawat, semoga selawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarga maupun kita sebagai para pengikut-pengikutnya Semoga salawat dan salam tercurah atas beliau dan para pengikutnya semua Amin ya Baik, untuk kesempatan ini kita akan mulai mereview mobil mohon yang belum subscribe dibantu subscribe nya apabila suka mohon di like nah, baik terima kasih kita mulai Toyota merajai di beberapa segmen di Indonesia, khususnya otomotif. Setelah Avanza, terbukti penjualan Toyota Kaila yang merupakan mobil dengan segmen low cost green car atau LCGC meningkat dari tahun 2017 yang lalu. Toyota Kaila hadir dengan gaya sederhana namun tetap terlihat mewah. Seperti keluarga Toyota lain, bagian wajah Kaila mengadopsi konsep yang berbentuk hampir mirip seperti Avanza. Kemewahan dapat terlihat juga pada bagian grill yang berlapis krum lengkap dengan logo Toyota di tengahnya. Berpindah ke bagian samping, terlihat bodi yang lebih panjang, seperti ada ruang tambahan antara kursi baris kedua dan ketiga. Selain itu, aura sporty terlihat pada desain pelek two tone color berukuran 14 inch. Pada bagian belakang, lampu Toyota Kaila mengadopsi desain LZ terbalik seperti L L terbalik itu adopsinya seperti Kijang New Innova Ribbon kemewahan buritan belakang juga dapat terlihat pada list berlogo Toyota di bagian pintu belakang Toyota Kyla tahun 2017 tipe G warna putih bertransmisi automatic. Pajaknya di bulan Mei 2022 berplat ganjil Alamat SMK Tangerang Kota Jarak yang sudah ditempuh sekitar ribu km Mobilnya apik tidak bekas nabrak dan tidak bekas banjir Mobilnya menjadi bahan rekomendasi No debat. Saya jual dengan harga kredit DP 15 juta, angsuran di sekitar 3,2 dikali 47 bulan. Atau mau lebih hemat, DP 20 juta, angsuran di sekitar 2,7 dikali 47 bulan. Mohon izin Saudara No debat ya Ini untuk paket khusus kredit Memasuki interior, Toyota Kaila hadir dengan desain dashboard multi-layer. Bagian tengah dashboard dihiasi sistem hiburan yang sudah dilengkapi dengan TV, monitor, CD mp 3, port USB, AUX, dan Bluetooth. Serta dilengkapi dengan kamera mundur. Panel kontrol AC dan tuas transmisi. Interior ini sudah dirancang untuk menyuguhkan ruang kabin yang lapang. Sehingga dapat menampung tujuh orang penumpang di dalamnya. Penyamanan penumpang baris kedua dan ketiga didukung dengan rear air sirkulator dan sandaran kepala pada setiap kursi penumpang. Untuk memasuki ruang baris ketiga, bisa lewat pintu sebelah kanan. Kursi sebelah kanan, sistem wasta tumble. Dengan satu kali sentuhan, kursinya melipat secara otomatis ke depan. Jadi untuk ruang masuk ke dalam tadi ketiga bisa lebih luas. Oke, okay, baik saudara-saudaraku. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan, dari saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Saya tutup wabilahi Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses di Rosa Otomotif.